Yang pertama, misalkan S adalah subseptakosong kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas dan A anggota bilangan real. Maka, yang pertama, supremum A tambah S sama dengan A ditambah supremum S. Dan yang kedua adalah infimum A tambah S sama dengan A ditambah infimum S. Dimana himpunan dari A ditambah S itu adalah A ditambah X, dimana X-nya itu anggota S. Nah, ini disebut translasi nah selanjutnya sini saya akan menjelaskan atau membuktikan terkait yang nomor satu yaitu supremum A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S, nah disini misalkan U sama dengan supremum A ditambah S, maka U lebih besar dari sama dengan A ditambah X untuk setiap A ditambah X anggota A ditambah S lalu kedua ruas ditambah dengan min A, maka diperoleh U min A lebih besar dari sama dengan X untuk setiap X anggota S Nah ini berarti U min A adalah batas atas himpunan S Akibat dari itu U min A lebih besar dari sama dengan supremum S Kemudian kedua ruas ditambah dengan A maka diperoleh U lebih besar dari sama dengan A ditambah supremum S Atau dapat ditulis dengan supremum A ditambah S lebih besar dari sama dengan A ditambah supremum S kita sebut persamaan satu. Selanjutnya kita misalkan V sama dengan supremum S, maka V lebih besar dari sama dengan X untuk setiap X anggota S. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan A, maka diperoleh A ditambah V lebih besar dari sama dengan A ditambah X. Untuk setiap A ditambah X anggota A ditambah S. Ini berarti A ditambah V adalah batas atas dari A ditambah S. Akibat dari itu, A ditambah V lebih besar dari sama dengan supremum A ditambah S Atau bisa ditulis A ditambah supremum S lebih besar dari supremum A ditambah S Nah, persamaan itu kita sebut dengan persamaan 2 Berdasarkan persamaan 1 dan 2 maka dapat disimpulkan bahwa supremum A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S Sehingga hal tersebut terbukti Nah, contoh yang selanjutnya yaitu misalkan S terbatas di atas subset kosong dari R yang terbatas di atas dan A kurang dari 0 maka supremum AS sama dengan A dikali infimum S dan infimum AS sama dengan A dikali supremum S di sini saya akan membuktikan yang nomor 2 yaitu infimum AS sama dengan a dikali supremum s. Nah buktinya kita misalkan l sama dengan infimum as, maka l kurang dari sama dengan ax untuk setiap ax anggota as. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan satu per a, maka diperoleh l per a lebih besar dari sama dengan x untuk setiap x anggota s. Nah ini berarti l per a adalah batas atas s. Akibat dari itu l per a lebih besar dari sama dengan supremum x. Kemudian, kedua ruas kita kalikan dengan A, maka diperoleh L kurang dari sama dengan A supremum S Yang mana A supremum S itu infimum AS Nah, itu kita jadikan atau kita sebut sebagai persamaan satu. Kemudian, misalkan U sama dengan supremum S, maka U lebih besar dari sama dengan X untuk setiap X anggota S Lalu, kemudian, kedua ruas kita kalikan dengan A, maka diperoleh AU kurang dari sama dengan AX untuk setiap AX, anggota AS ini berarti AU adalah batas bawah dari AS. Akibat dari hal tersebut, AU kurang dari sama dengan infimum AS. Atau dapat ditulis dengan A supremum S kurang dari sama dengan infimum AS Dan ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua Berdasarkan persamaan 1 dan 2, maka infimum AS sama dengan A dikali supremum S Sehingga hal tersebut dapat terbukti Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan supremum dan infimum pada fungsi Yaitu, batas bawah dan batas atas dapat diterapkan pada fungsi Yaitu pada ranknya Nah, misal F, D ke R adalah fungsi maka f disebut terbatas di atas jika terdapat m sedemikian sehingga f(x) kurang dari sama dengan m untuk setiap x anggota D. Dan fungsi f terbatas di bawah jika terdapat m kecil sedemikian sehingga f(x) lebih besar dari sama dengan m kecil untuk setiap m kecil anggota D. Fungsi f itu terbatas jika F itu terbatas di bawah dan terbatas di atas Secara umum, F dikatakan terbatas pada D jika terdapat bilangan real alpha Sedemikian sehingga nilai mutlak dari Fx itu kurang dari sama dengan alfa. Untuk setiap apa anggota D Nah selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya Yaitu misalkan X adalah himpunan tak kosong Subset dari R Dan F dan G adalah fungsi yang terdefinisi pada X Serta terbatas Buktikan bahwa supremum FX ditambah GX Kurang dari sama dengan supremum FX ditambah supremum GX Dimana X-nya anggota X besar Penyelesaiannya yaitu kita misalkan U sama dengan supremum Fx, dan V sama dengan supremum Gx, di mana X-nya anggota D. Maka, U lebih besar dari sama dengan X, dan V lebih besar dari sama dengan Gx, untuk setiap X anggota X besar. Berdasarkan sifat urutan, U ditambah V lebih besar dari sama dengan Fx ditambah Gx, sama dengan F ditambah Gx, untuk setiap X anggota X besar. Ini berarti u ditambah v adalah batas atas himpunan f ditambah gx, di mana x anggota x besar. Akibatnya, u ditambah v lebih besar dari sama dengan supremum f ditambah gx, di mana x-nya anggota d, atau dapat kita tulis sebagai supremum fx ditambah supremum gx lebih besar dari sama dengan supremum f plus gx, di mana x-nya itu anggota d. Nah, dari hal tersebut, maka terbukti. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi supremum dan infimum yang berkaitan dengan sifat Archimedes, eksistensi akar 2, dan kepadatan bilangan rasional. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait sifat Archimedes. Nah, di sini terdapat teorema-nya yaitu untuk setiap bilangan real X, terdapat bilangan asli NX, Sedemikian sehingga nx lebih besar dari x. Nah, teorema ini kita akan membuktikannya dengan kontradiksi. Nah, buktinya yaitu: andaikan bahwa terdapat x0 anggota bilangan real sedemikian sehingga n kurang dari sama dengan x0, dimana n anggota n besar maka himpunan n besar mempunyai batas atas. Nah, berdasarkan sifat kelengkapan. Himpunan N besar mempunyai supremum Kita misalkan U Nah, di disini jelas bahwa U-1 itu kurang dari U Sehingga U-1 bukan batas atas dari N besar Kemudian berdasarkan definisi batas atas Terdapat M anggota N sedemikian Sehingga U-1 kurang dari M Atau dapat kita tulis dengan U kurang dari M plus 1 Nah, disini jelas bahwa M plus 1 itu anggota N besar. Hal ini kontradiksi dengan U sebagai batas atas himpunan N besar. Nah, selanjutnya di sini terdapat akibat 2, yaitu misalkan Y dan Z bilangan real positif, maka yang pertama, terdapat N anggota N besar sedemikian sehingga Z kurang dari N, Y. Dan kemudian yang kedua, terdapat N anggota n besar sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per n kurang dari y dan yang terakhir terdapat n anggota n besar sedemikian sehingga n-1 kurang dari sama dengan Z kurang dari n Nah kita masuk ke contoh soal yaitu soalnya adalah buktikan infimum 1 per n di mana n-nya anggota n besar sama dengan 0 buktinya yaitu langkah yang pertama kita perhatikan bahwa himpunan dari S itu sama dengan 1 per n di mana n anggota n besar terbatas di bawah karena nol kurang dari 1 per n kurang dari sama dengan 1 sehingga S mempunyai infim kemudian akan dibuktikan bahwa A sama dengan infimum S sama dengan 0 Kita andaikan A lebih besar dari 0 Akibat dari hal tersebut Maka terdapat Na anggota N besar Sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per N A Kurang dari A Nah disini jelas bahwa 1 per N Itu anggota S Ini berarti ada anggota 5 Yang lebih kecil dari A Hal ini kontradiksi dengan A adalah batas bawah terbesar A sama dengan infimum S sama dengan 0, sehingga dari hal tersebut itu terbukti. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan eksistensi akar 2. Nah, di sini ada teoremanya, yaitu terdapat bilangan real positif X, sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk bukti dari teorema tersebut, kita definisikan himpunan S sama dengan S lebih besar dari sama dengan 0, di mana... S kuadrat kurang dari dua. Himpunan S adalah himpunan tak kosong karena satu anggota S selain itu S terbatas di atas oleh dua. Karena jika T lebih besar dari dua, maka T kuadrat lebih besar dari 4 sehingga T bukan anggota S berdasarkan aksioma urutan, maka S mempunyai supremum. Kita misalkan X sama dengan supremum S. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa X kuadrat itu sama dengan 2. Kita andaikan X kuadrat kurang dari 2, maka 2 min X kuadrat lebih besar dari 0. Kemudian pilih N anggota N besar, sedemikian sehingga N lebih besar dari 2X plus 1 per 2 min X kuadrat. Akibat dari itu, x plus 1 per n kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2x per n ditambah 1 per n kuadrat Nah itu kurang dari sama dengan x kuadrat ditambah 2x per n ditambah 1 per n Sama dengan x kuadrat ditambah 1 per n dikali 2x plus 1 Nah itu kurang dari x kuadrat ditambah 2 min x kuadrat sama dengan 2 Ini berarti x ditambah 1 per n itu anggota s Hal ini bertentangan dengan X itu sebagai batas atas S. Nah, kemudian kita andaikan X kuadrat lebih besar dari 2, maka X kuadrat min 2 lebih besar dari 0. Kemudian kita pilih M anggota n besar sedemikian, sehingga M lebih besar dari 2X per X kuadrat min 2. Akibatnya, X min 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat min 2 X per M ditambah 1 per M kuadrat. Nah itu lebih besar dari X kuadrat min 2 X per M. Dan lebih besar dari X kuadrat min X kuadrat min 2 sama dengan 2. Ini berarti bahwa X min 1 per M adalah batas atas S. Hal ini bertentangan dengan X sebagai supremum S. Berdasarkan sifat trikotomi maka X kuadrat sama dengan 2 Dari hal tersebut, maka terbukti bahwa X kuadrat itu sama dengan 2 Nah, pertanyaannya, dari mana pemilihan N dan M tersebut? Mari kita simak sama-sama penjelasannya ya Yang pertama, untuk pemilihan N, itu kita andaikan X kuadrat kurang dari dua Kemudian kita akan mencari N anggota N besar, terdapat X ditambah 1 per N Anggota S, maka X ditambah 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2X per N ditambah satu per N kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X per N ditambah 1 per N sama dengan X kuadrat ditambah 1 per n dikali 2x 1 Dari hal tersebut haruslah 2x plus 1 per n kurang dari 2 min x kuadrat Kemudian 1 per n kurang dari 2 min x kuadrat per 2x plus 1 Lalu n kurang dari 2x plus 1 per 2 min x kuadrat Sehingga diperoleh sama dengan x kuadrat ditambah 1 per n dikali 2x plus 1 dan itu kurang dari x kuadrat, ditambah 2 min x kuadrat per 2x1 dikali 2x1. Nah, 2x1 ini dapat kita coret sehingga menghasilkan sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mencari pemilihan m, kita andaikan x kuadrat lebih besar dari 2. Kita akan mencari m anggota n sedemikian sehingga x min 1 per m adalah suatu s. Maka X min 1 per M kuadrat sama dengan X kuadrat min 2 X per M ditambah 1 per M kuadrat Nah itu lebih besar dari X kuadrat min 2 X per M Dari hal tersebut mestilah 2 X per M itu lebih besar dari sama dengan X kuadrat min 2 Maka 1 per M lebih besar dari X kuadrat min 2 per 2 X Sehingga diperoleh M lebih besar dari 2 X per X kuadrat min 2 sehingga akibat dari hal tersebut itu lebih besar dari X kuadrat min X kuadrat Min 2 sama dengan 2 Nah, kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu terkait kepadatan bilangan rasional Nah, di sini ada teorema-nya Yaitu jika X kurang dari Y Maka terdapat R anggota bilangan rasional Sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y Nah, untuk membuktikan teorema tersebut Tanpa kita mengurangi keumumannya Kita asumsikan X lebih besar dari nol. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, terdapat n anggota n besar sedemikian sehingga n lebih besar dari 1 per y min x. Akibat dari hal tersebut, yaitu n y kurang dari nx lebih besar dari 1. Berdasarkan akibat 2, untuk nx lebih besar dari nol terdapat m anggota n sedemikian sehingga m min 1 kurang dari sama dengan nx kurang dari m. Nah, di sini kita perhatikan bahwa m itu kurang dari ny, karena m kurang dari sama dengan nx plus 1, dan nx plus 1 kurang dari ny. Jadi, diperoleh nx kurang dari m kurang dari ny, sehingga r sama dengan m per n, itu memenuhi x kurang dari r kurang dari y, sehingga teorema tersebut itu terbukti, dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada akibat 4 yaitu jika x kurang dari y, maka terdapat t anggota bilangan rasional komplement sedemikian sehingga x kurang dari t kurang dari y. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi contoh aplikasi supremum. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.